Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Pak Hidayat Alhamdulillah kering Sehat walafiat Walafiat ya Sulawesi Selatan Siap Kondusif saja ya kondusif ya Di sana ya Siap Alhamdulillah kondusif tahu dari mana saya ditunjuk sebagai Ketua Umum GNCP? Jadi, saya dapat dari info rekan-rekan ex-GNCP bahwa Pak Muhammad Saleh dijadikan Ketua Umum di GNCP Jadi, pada saat itu saya berpikir bahwa Wah, kayaknya kebetulan untuk bisa uh, cari tahu bahwa Bapak Prabowo seperti apa gitu, karena sempat uh, beralih ke Pak Anies. Jadi, Mat. seperti itu, keren. Ya, Pak, karena saya lihat rata-rata alasannya kecewa karena ikut pemerintahan gitu ya. Ya, seperti itu, keren. Siap. Baik, saya jelaskan sedikit di sini ke Pak Hidayat. Siap. Pak Prabowo ini ya terlahir dan terdoktrin awal itu kebangsaannya pada saat masuk Akademi Militer, masuk tentara. Siap. Nah, Artinya doktrin itu melekat sampai kapanpun, yaitu mengutamakan, lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kelompok lebih mengutamakan persatuan daripada perpecahan ya termasuk saya itu dapat doktrin itu doktrin itu sudah ada di akmil sana ya jadi militer nah doktrin ini dipegang teguh oleh Pak Prabowo ya saya juga termasuk saya nah dan itu sudah pernah dijelaskan Pak Prabowo kenapa Pak Prabowo bergabung ke pemerintah Udah, udah viral videonya itu ya. Nah, intinya, Pak Prabowo dengan bergabung ke pemerintah, ada beberapa hal yang bisa kita nilai di situ. Yang pertama, kalau Pak Prabowo tidak bergabung, maka kepemimpinan di Indonesia ini akan terus ribut tiap hari, setiap saat. Maka negeri ini tidak akan sempat untuk berpikir membangun karena ribut terus. Ya. Jika pendukung Pak Prabowo akan semangat karena ada Pak Prabowo di belakangnya. Kalau Pak Prabowo mengambil sikap bertentangan dengan pemerintah, maka negara ini bukan hanya maju tapi tambah jauh mundur. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah di sinilah kita lihat sosok sosok seorang Pak Prabowo Subianto yang profesional menjalankan tugasnya pada saat diberikan tugas negara memberikan tugas kepada menteri eh, ke Pak Prabowo sebagai menteri pertahanan melalui Presiden JK Jokowi yaitu Pak eh, Pak Jokowi nah disitulah kita lihat kinerjanya karena beliau adalah Menteri Pertahanan, maka fokus mengembangkan pertahanan. Dan akhirnya pertahanan kita semakin mantap, semakin maju. Ya. Amin, Jadi Pak Prabowo bukan tipe yang mengurusin urusan orang lain. Bukan, fokus di situ. Dan itu sudah terbukti bahwa Pak Prabowo dimanapun dikasih tugas, akan menjalankan sesuai dengan aturan amanah konstitusi. Itu belum menjadi presiden, baru menteri. Maka disebutlah menteri terbaik. Itu yang kedua. hikmah yang kedua. Siap. Yang ketiga, ya melalui eh, video ini juga saya salut juga dengan Pak Jokowi. Memiliki eh, jiwa, hati yang luas. Bayangkan Pak Prabowo itu rivalnya, lawan politiknya. Tapi mengajak Pak Prabowo masuk ke pemerintahan. Efeknya adalah di saat itu tidak sedikit pendukung Pak Jokowi marah. Loh kok Pak Jokowi begitu kita mati-matian berdarah-darah mendukung Pak Jokowi melawan Pak Prabowo. Kok tiba-tiba musuh diajak. Sampai juga ribut. Namun hebatnya pendukung Pak Jokowi marahnya hanya sesaat. Ada juga yang bilang Pak Jokowi pengkhianat. Ada juga di masa itu. Oleh pendukungnya. Karena mau, mau, eh, apa, memanggil Pak Prabowo masuk ke pemerintahan. Dan, tapi dia hanya sesaat. Nah. Beda dengan beberapa pendukung Pak Prabowo. Ada yang sampai sekarang masih tahunya pengkhianat begitu. Padahal Pak Prabowo nah. dengan masuk ke pemerintahan menunjukkan. Bahwa Pak Prabowo lebih cinta persatuan Indonesia daripada perpecahan, maka beliau masuk. Itu makanya saya melihat mereka-mereka ini yang di atas Pak Prabowo, ya, orang yang hatinya luas. Kita saja ini yang sempit, pikiran kita cara memandangnya. Misalnya, kita yang sempit cara memandangnya. Ada yang bilang Pak Anies, panas Anies, ya Pak Anies hebat. Tapi lucu. Sebagian besar pendukung Pak Anies mengatakan anti oligarki. Nah Pak Anies yang biayai kampanye siapa? Ya tidak jauh dari oligarki. Bapak. Dari mana uangnya Pak Anies naik pesawat jet Bapak. untuk kampanye ke Riau? Kalau tidak dibiayai oleh orang kaya. Nah tidak ada yang gratis. Kalau Pak Prabowo tidak ada yang bisa setir, masalah uang, masalah ekonomi. Sampai Pak Prabowo bilang, "Jika kalian pun meninggalkan saya dan saya, sisa seorang diri, saya akan tetap berjuang untuk bangsa dan negara." Dengan caranya itu, kenapa Pak Prabowo ya ditakdirkan untuk memiliki finansial yang cukup? yang ditakdirkan untuk yang memiliki karakter kepemimpinan yang hebat. Ini, ini ini kalau saya melihatnya. Maka saya pun kembali bergabung. Dua tahun Siap. selama ini saya keluar dari Bresa sampai Prabowo. Kan kalian sudah tahu semua kan? Saya umumkan. Tapi setelah saya lihat-lihat, saya pelajari, berarti pemikiran saya yang sempit hati saya mungkin yang paling sempit melihat kejadian itu karena setelah pilpres kalian sudah tahu semua saya keluar dari baris sampai Prabowo sampai saya mau buat partai Pim itu di situlah saya evaluasi berarti saya termasuk orang yang dangkal otaknya yang sempit hatinya di situlah saya banyak belajar dari senior senior belajar dari eh, Pak Prabowo cara ya Cari Pak Prabowo dalam bersosialisasi dalam kehidupan. Saya banyak belajar, ternyata Pak Prabowo ini begitu, hatinya begitu luas. Mungkin kita-kita ya aja yang sempit, kerdil cara berpikirnya. Ya, ya kan? Nah, ya. ini saya kembali gabung. Nah, bagaimana dengan kalian yang di Sulawesi Selatan? Apakah mau ikut jejak saya atau tetap pikirannya jadi sempit hatinya jadi kecil. Eh, bagaimana Hidayat? Eh, Alhamdulillah, <laughs> Alhamdulillah di Sulawesi Selatan uh, masih banyak yang pro dengan Pak Prabowo. Jadi uh, dari sejak kemarin saya sudah koordinasi bahwa uh, untuk di setiap daerah bisa kita rapatkan barisan untuk memenangkan Bapak, karena sejatinya Bapak adalah orang yang legowo dan berbesar hati dan punya visi-misi untuk negara itu bisa lebih maju dan lebih dikenal bangsa lain gitu. Berarti gabung kembali ya Siap Kempel lagi gan Cep di Sulawesi Selatan, ya? Siap keren, siap. Bakar lagi mesin-mesin Perjuangan. Bahwa siap. ternyata kalau saya saya pribadi saya sadari bahwa saya lah yang pikirannya kecil yang sempit, hati saya kecil. Kita lah yang sempit cara berpikirnya terkait Pak Prabowo. Makanya saya evaluasi Siap. diri saya. Ini kenapa senior saya, abang saya, bapak saya, kok ini sampai disebut pengkhianat waktu itu? Setelah saya evaluasi, teringat cerita doktrin Jenderal Sudirman. Ada ceritanya Jenderal Sudirman waktu diajak oleh Tan Malaka. Jenderal ya, Sudirman ini kan Panglima TNI waktu itu baru diangkat. Siap. Diajak oleh Tan Malaka untuk melawan Bung Karno. Tan Malaka orang pintar. Ya, sama pintarnya lah sama Bung Karno, tapi Bung Karno presiden situasi genting waktu itu Bung Karno hanya bilang, Silakan Pak, Bapak berjuang menuju bangsa Indonesia yang merdeka 100%, tapi jiwa prajurit saya, jiwa tentara saya, hanya loyal kepada pemerintah." Negeri nah, Jenderal Sudirman itulah juga yang dipakai oleh Pak Prabowo. Nah, itu siap Digabung lagi ya. Siap, keren siap. Hmm. Seperti biasa, baju-baju relawan, kalian siapkan masing-masing. Siap. Namanya perjuangan siap. seperti itu ya. Siap, siap, keren. Kita, kita semua ber, apa, berharap, dan saya juga berharap, kita bukan hanya mengawal Pak Prabowo sampai duduk menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 pada tahun Siap. 2024. Bukan. Harapan saya Siman. tidak hanya sampai di situ. Harapan saya GNCP Siap. ini kita berlanjut kawal pemerintahan. Menjadi Siap. mata telinga Presiden Republik Indonesia yaitu Pak Prabowo Siap. Karena tidak bisa dipungkiri. Tidak sedikit permasalahan rakyat di daerah. Tidak selesai-selesai. Dan tidak pernah sampai ke pusat. Maka tidak selesai-selesai. Maka semoga... Wadah, karena wadah ini kan, GNCP ini ketua pembinanya, ya, Pak Prabowo Subianto sendiri, siap. dan ingat pesan dan doktrin yang selalu harus ditekankan kepada kita semua. Siap. Prabowo mendoktrin kita adalah seribu kawan itu sedikit, satu musuh itu terlalu banyak. Artinya, relawan GNCP dimanapun. Jangan putus tali silaturahmi kepada saudara sesama Siap. anak bangsa Indonesia. Baik itu saudara Siap. sendiri, tetangga, sahabat, dan teman-teman lainnya hanya karena beda pilihan. Capres-cawapres. Jangan sekali-sekali kita yang memutus silaturahmi. Tapi kalau mereka-mereka mereka mau memutus silaturahmi karena beda, pilihan dalam capres, terserah. Yang penting bukan kita yang memutus tali, tali silaturahmi. Siap. Karena yang paling mahal di negeri ini bukan masalah siapa presiden dan siapa wakil presiden. Siapa capres, siapa cawapres. Yang paling mahal di negeri ini adalah Persatuan Indonesia. Siap. Jadi nanti pakai baju GNCP satu saat, nah di situ mungkin ada kelompok relawan i, calon lain ya kalau ada rezeki ajak minum kopi sama-sama ketawa ketawa siap. videoin bahwa inilah siap. gerakan nasional cinta prabowo beda pilihan dalam pilpres tetapi tali silaturahmi tidak pernah putus siap laksanakan ya nah sampaikan juga kepada relawan-relawan kencp yang kalau sudah ya. terbentuk nah Nanti diponitor Siap. saja karena ADRT baru disusul kembali dan beberapa struktural akan diperbaharui karena Siap. ketua umum Gencip yang lama Pak Aris Marsudianto karena beliau terlalu sibuk ya Siap. terlalu sibuk ya mendampingi Pak Prabowo dan sebagainya jadi beliau naik jadi pembina Pak Handoko juga Siap. jadi pembina Siap. Ya. ada yang mau ditanyakan? Cuma pesan saja, keren. Semoga eh, Gincipi ke depan siap. Pimpin Sulawesi Selatan ya sebagai ketua DPD GNCP. Siap. ya, siap, keren. Ya. Jangan lupa kerjasama dengan partai-partai koalisi yang siap. mendukung Pak Prabowo. Ya, siap. bukan hanya Sumatera Gerindra, tapi partai-partai pengusung Pak Prabowo. Partai koalisi, siap. Nah, dan utamakan. Ya, kalau pilkada utamakan calon-calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, yep. calon wakil bupati, calon wali kota, calon wakil wali kota yep. yang mendukung Pak Prabowo maksimalkan di situ. Maka jangan lupa yep. uh, berkomunikasi ya uh, kepada calon-calon yep. calon pemimpin di daerah, termasuk calon-calon legislatif yep. di daerah. Yep. Oke, okay, lanjut. Yep. Jadi Semoga ke depan bisa lebih solid lagi dari tahun-tahun kemarin dan kita bisa memenangkan Bapak Prabowo untuk Pilpres 2024. Dengan semangat juang para relawan. Siap gaspol. Amin, mantap. Sulawesi Selatan. Ewako. Ewako. Oke, okay, terima kasih ya, Pak Hidayat ya. Siap, siap kering. Ya salam, salam buat keluarga di sana dan seluruh rekan-rekan dan saudara-saudara di Sulawesi Selatan. Oke, okay, tetap jaga persatuan Indonesia. Siap. Prabowo Presiden, Indonesia Jaya. Siap. Laksanakan. Oke, okay, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah, wabarakatuh.